tentu kita ke kabar pertama ada cadukan vitamin man. jadi untuk kita semua persahabat yang disuguhkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. ke kabar pertama kita lagi persahabat ada sebuah unggahan spesial banget nih dari Agung Saberodingan Schlesler. ada yang kenal enggak? karena itu ada sebuah kalimat pertanyaan persahabat ya, duh pastinya kenal dong. ada idola kesayangan kita ya, masya allah cadukan di bandara sepertinya persahabat ya luar biasa, banyak sekali tentunya. Yang ingin berfoto dengan Leslar Alhamdulillah mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu sehat Untuk idola kesayangan kita Kita celfok juga persahabat Yang berfotonya tuh ya Kayaknya baru di sama yang foto nih persahabat Yaduh luar biasa Mudah-mudahan saja tentunya kita selalu Mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Sepertinya si ibu yang ngasih vitaminnya baru beli kotak katanya itu persahabat yang makanya baru di dipost Atau mungkin dia kerasukan sama idolanya ya Yang foto kapan di uploadnya kapan Tapi makasih ya buat ibunya @ernaningsi, Erna Wow, luar biasa banget persahabat ya idola kita ini Mudah-mudahan saja banyak orang-orang baik yang selalu mensupport untuk Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut, banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan Salah satunya dari akun Faulina Astar Ibunya menikmati sendiri dulu, cece -ce, Udah kenyang, baru bagian ke kita Masya Allah banget ya <lacht> Luar biasa jelah kita mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan ke kabar berikutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan Yang mana tentunya persahabat yang luar biasa Memang Leslar ini selalu membuat fans sejatinya selalu merasa bahagia dan kita lihat di postingan ini yang diunggah di ig nya Bang Bensi Kumbang Bersahabat ya, salah satu fans sejati dari Leslar Ini curhatnya ke Bang Bensi Kumbang Bersahabat ya Nembangan nah, ini Reini Suswanti bersahabat ya di sini tentu curhat ke bang Bensikum soal rumah tangga nih persahabat yang kita lihat aja Assalamualaikum bang bang tolong sampaikan terima kasihku buat kakak dan dedek ya bang karena berkat kakak dan dedek rumah tanggaku nggak jadi berpisah wow. Luar biasa banget, persahabat ya berkat Lesti yang Rizky Pilar. Salah satu rumah tangga fans persahabat ya, tentunya tidak menjadi berpisah. Ini berkat Lesti dan Rizky Pilar, dulu persahabat ya, memang panjang banget ceritanya. Lengkapnya ada di IG SMP kumbang. Di sini kita juga ambil poinnya, persahabat ya, di situ ada sebuah kalimat. Tolong banget sampaikan bang, kalau nggak abang sampaikan, nanti hidup abang tidak akan tenang. wKwKwK aduh. Masya Salah banget persahabat ya Momen ini juga diunggah kembali oleh angka sendal putih Skor Pilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah kisah Leslar membuat rumah tangga ibu ini kembali harmonis Coba ceritakan hal positif dan menarik yang terjadi dalam hidup kalian setelah mengikuti Leslar Emang gak salah ngefans ke mereka ini persahabat yang luar biasa Alhamdulillah Tentunya, berkat mengikuti lahir senior ski Bilar, banyak sekali poin-poin yang sangat positif yang didapat oleh fans sejati. Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan dari postingan tersebut Salah satunya dari akun Instagram Imalia mengatakan Alhamdulillah setelah mengikuti Leslar dapat pelajaran yang sampai sekarang selalu aku lakukan Ketika saliman sama suami seperti apa yang dia lakukan ke kakak Masya Allah Mudah-mudahan Leslar selalu memberikan inspirasi Dan selalu menjadi contoh baik untuk semua banyak orang Selanjutnya, kita lihat juga persahabat, ada ungan spesial dari akun Instagram Woo Family Anak Sekolah Selar 23, kembali mengunggah sebuah vitamin bahagia persahabat ya. Ini reposan dari akun Papa Rich persahabat ya, terlihat di balik uh, kalimat Last Die Quarantine persahabat ya tentunya di hari karantina ini ada sebuah foto yang selalu membuat kita penasaran, apa persahabat ya. Tentu ini adalah foto kakak Bilar yang sedang jadi model ya, masya Allah. <gifat> Kayak kenali ganteng banget sih katanya tuh persahabat ya. Dan kita lihat juga banyak tanggapan yang diberikan dari para sahabat legislar, yakni dari akun Instagram. Novi Anscar Chonin mengatakan kalau lihat bajunya sepertinya si Osa pastinya dong, persahabat ya ini adalah idola kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IG-nya Bang Derry, persahabat ya ini dua jam yang lalu. Tentu Bang Derry mengunggah sebuah postingan persahabat ya, bersama Bang Irzan Faik. Wow, apakah ini di hotel karantina apa di lain? tentunya tempat persahabat ya semoga tentunya Orang-orang terdekat dari Lester juga diberikan kesehatan, Amin. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada kabar dari detik.com. Ini kabar luar biasa juga persahabatnya membahas soal outfit Deddy Lesti ketika di Turki ya. Kita lihat nih, judulnya Lesti Kijara pakai outfit simpel ke bandara. Tadi sangka seharga rumah. Wow. Ini masuk gosip lagi di detik.com, persahabat ya. Tentunya doa baik saja. Mudah-mudahan tentunya berita-berita baik Selalu menjadi kabar bahagia untuk kita semua, Amin. Ya Robbal Alamin, dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. tetap stay tune yang channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru dan terupdate selanjutnya. Bagi tanggapan kalian, silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.